Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslaw Dimanapun manapun Anda berada kembali di Fal hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Les Jorad dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat, untuk menemani santai pagi kalian saat ini Volumen akan menyuguhkan kabar-kabar spesial dan menarik di pagi hari ini para sahabat ya Kita ke kabar pertama, ada kabar yang sangat membanggakan warga Konoha semuanya karena bukan hanya idola saja yang selalu membanggakan Kali ini fan bands Leslar pun sangat membanggakan ya Terlihat ini momen penyerahan donasi dari LLI Peduli Untuk pembangunan rumah ibadah sesi kedua Masya Allah banget ya Ini donasi diberikan berada di lokasinya di Banten kita doakan saling terbaik yang mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan rezekinya selalu diberikan kelancaran untuk yang berdonasi. Kita bangga karena ini adalah salah satu fanbase yang patut dicontoh. Mudah-mudahan ya selalu menjadi contoh baik untuk fanbase lain. Kita bangga dan pasti ya, kita selalu bahagia menjadi bagian dari Leslar Lovers. Disimak juga persahabat, di postingan ini ada kalimat caption yang dituliskan. Alhamdulillah, penyerahan donasi untuk pembangunan rumah ibadah sesi kedua di Cibabang, Banten telah diserahkan oleh perwakilan LLIP beserta tim pada hari ini 17 Juni 2022. Semoga donasi kita bermanfaat untuk menyelesaikan pembangunan rumah ibadah. Amin. Dan terima kasih yang sudah mewakilkan tim LLIP dan untuk semua yang sudah membantu baik doa maupun materi dan semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan pahala dan rezeki yang berlipat lipat ganda, amin itulah persahabat ya kalimat sekitar info dari peduli. semoga selalu diberikan kemudahan ya apapun niat dan apapun yang dilakukan, amin ini penyerahannya kemarin di tanggal 17 Juni 2022 kita semakin bangga kepada fanbase Leslar yang selalu menebar kebaikan. Kemudian persahabat disimak juga ada info ya untuk warga Konoha jangan lupa untuk mendukung caranya memvoting Bunda Lesti di ajang Telkomsel World Award 2022 ke 27 tahun anniversary ini persahabat. Favorit solo singer Alhamdulillah Bunda Lesti masuk kategori solo singer. Mudah-mudahan Bunda Lesti juga mendapatkan piala penghargaan di ajang Telkomsel World 2022 Karena untuk votingnya persahabat Tinggal dua hari lagi nih Waktu tersisa dua hari lagi Jangan sampai kendor Jangan lupa untuk voting Mudah-mudahan kekompakan kita Semakin solid persahabat ya Untuk selalu mendukung Karya-karya idola kita Apalagi di ajang Telkomsel World ini Kita buktikan bahwa Bunda Lesti bisa memenangkan dan bisa mendapatkan piala penghargaan kemudian persahabat, ini juga ada kabar yang sangat lucu dan sangat membengarkan sekali ini soal Rizky Bilar, persahabat diunggah oleh Leslar Sik ya, kita simak persahabat ada foto Papa Bilar yang sedang bermain sepak bola dan Alhamdulillah untuk pakaian yang dikenakan ini sudah menutup aurat dan salvo kalimat yang tentunya ada di postingan ini, ini kan yang kalian tunggu-tunggu. Bilar pakai lejing, Bilar anak baik, Bilar ketua kelas, Bilar si pintar. Tapi ini lejing siapa nih ya, persahabat? Dan di postingan ini pun ada kalimat komentar yang diberikan oleh Papa Bilar sampai komentar ini pun disematkan di ya, persahabat. Pabeh Billar di mengatakan itu legging gua oi tapi dibeliin bini katanya tuh aduh ini sontar bikin ngakak warga Kono nih persahabat ya <laughs> dan kita lihat juga Marwah FC pun ikut tentunya menanggapi leggingnya kendor soalnya katanya tuh Kentucky Dorok katanya tuh aduh masya Allah banget ya pokoknya ini membanggakan sekali hingga komentar pun banyak diberikan nih persahabat ya dari akun Instagram. Bapak Zira Alia ikut menanggapi bukan Bilar Namanya kalau nggak bikin kita ngakak tuh persahabat Ada juga komentar berikutnya Dari akun Bunga 2813 Ya Allah pagi-pagi dibikin ketawa Katanya tuh ya Ini sih emang cute banget ya Rizky Bilar Ada aja kelakuan yang bikin ngakak kita semuanya Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu Papa Bilar Selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik Selanjutnya, persahabat kita ini fashionnya Abang Fatih ya. Fashion outfit yang dipakai oleh Abang L saat digendong oleh Papa Bilar, persahabatnya dari mulai baju, celana, jaket, dan hingga sepatunya. Untuk outfit yang dipakai oleh Abang Fatih ini harganya bukan kaleng-kaleng. Kita mulai dari harga sweater dari Abang L, persahabatnya merek Gucci. Ini dibanderol 5.164.220. 5.164.220 rupiah untuk baju kaos yang dipakai oleh Abang L. Itu dibanderol seharga 2.182.727 rupiah Sepatu yang dikenakan juga persahabat ya Ini harganya luar biasa Dibanderol 5.627.431 rupiah Dan untuk celana lepisnya persahabat ini harganya 499.000 rupiah Wow, harga yang sangat fantastis Ini lebih dari... 10 jutaan persahabat ya Ini kebanggaan sekali Masya Allah mudah-mudahan berkah barokah selalu Yang untuk rezeki dalam kita Dan mudah-mudahan rezeki Lesti Bilar juga Ini nular ke kita semuanya Amin Kita masih menunggu kejutan lain dan pastinya kabar baik Selanjutnya yang kita tunggu dari Lesti dan Bilar Jangan kemana-mana Tetap stay tune dan pantengin channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik Terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya